Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air saat pandemi melanda dan sistem belajar daring dilaksanakan. Teknologi sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang pembelajaran selama daring. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau. Saat pembelajaran tatap muka mulai dilaksanakan, teknologi semakin dikembangkan di berbagai aspek pendukung pembelajaran lainnya. Salah satunya adalah kantin. Inovasi i e kantin elektronik kantin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala SMP Negeri 1 Wonosero. Ekang Tim merupakan salah satu program inovasi andalan yang sedang dikembangkan di SMP Negeri 1 Wonosero. Program ini sejalan dengan prinsip banyuwangi -banyu Ribon, yakni tangani pandemi ekonomi dan merajut harmoni kami menerapkan protokol kesehatan juga menyeder makanan yang dijual sesuai dengan arah kesehatan yang dipantau langsung oleh pihak puskesmas hal ini dilakukan untuk menangani pandemi yang masih melanda Indonesia pemulihan ekonomi kami terapkan dengan memberi peluang kepada warga sekolah Untuk ikut menitipkan jualannya di kantin sekolah Oleh karena itu ada beberapa GTP dan siswa yang menitip jualan tersebut Penghasilan dari jualan di kantin dapat membantu pemulihan ekonomi mereka E-Kantin merupakan program kami dengan bantuan beberapa pihak Kami menjalin kerjasama dengan pengembang E-Kantin, warga sekolah, wali murid, dan juga pemasok makanan